Halo guys, ketemu lagi dengan saya Mang Edik Channel Di Dapur Mang Edik. Untuk itu, tetap di dunia horor Di dunia mistis kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik yang, yang menarik untuk dibahas jadi ini adalah sebuah tempat yang dimana tempat ini seperti biasa ya. saya ingin mengulas lebih dalam terkait dengan keangkeran tempat ini guys tempat ini adalah Gunung Kawi jadi sebelum saya berbicara terkait beberapa fakta Gunung Kawi ini saya ingin menjelaskan sedikit dengan kalian terkait dengan Gunung Kawi ini guys jadi Gunung Kawi ini terletak di Malang ya, di Jawa Timur konon terkenal juga oleh karena hal-hal yang berkaitan dengan persugihan guys dan ritual-ritual yang sering diadakan di sana banyak yang melakukannya karena mencari kekayaan yang tidak terhingga dan berlangsung selamanya, nah untuk itu saya menarik nih untuk membahas nih terkait dengan bagaimana sih sebenarnya gunung kawi itu apakah benar-benar memiliki aura-aura keseraman tersendiri terhadap gunung kawi itu yang juga erat kaitannya dengan pesugihan atau mencari sesuatu agar kita cepat kaya guys oke kita langsung aja kita membahas di fakta nomor satu yaitu pohon Dewan Daru gunung kawi, pohon dewan daru gunung kawi ini terletak di area pemakaman ya. pohon dewan daru atau bisa dikatakan juga sebagai pohon keberuntungan ini disebut juga sebagai si hanto atau pohon dewa oleh orang Tionghoa guys, para peziarah yang sering menunggu dahan buah ataupun daunnya yang jatuh gitu kan, katanya bila disimpan dapat menambah kekayaan untuk orang tersebut, namun seperti namanya, dibutuh kesabaran hingga berbulan-bulan untuk menunggu beberapa bagian dari pohon itu yang jatuh, guys. Wow, keren juga ya! Jadi, kalau kita pengen kaya, kita diam aja di bawah pohon itu, kan? Menunggu kalau memang ada sesuatu yang jatuh dari pohon itu, entah itu daunnya, entah itu buah, itu apalah. Nanti kita ambil, kita simpan, taruh di dompet, kita jadikan jimat. Akhirnya kita jadi kaya. Aduh, tapi nggak tahu bener apa enggak, tapi kembali lagi saya di sini informasikan kepada kalian, jangan pernah lupa, kita mempunyai Tuhan. Jadi apapun bentuknya permohonan apapun yang kita inginkan, tetap yang utama adalah kita mohon kepada Yang Maha Kuasa. Itu aja sih misalnya saya sampaikan kepada kalian. Mengenai masalah pesugihan dan segala macam, saya kembalikan kepada kalian semua. Oke? Di fakta nomor 2 konglomerat tersohor Gunung Kawi. Waduh, konglomerat tersohor Gunung Kawi. Apa maksudnya? Jadi gini guys, menurut legenda nih, ya, ada dua konglomerat yang tersohor yang ada di Indonesia ya dikabarkan pernah mengunjungi Gunung Kawi saat mereka di masa terpuruknya guys. Dan mereka ini, saya nggak pantas ya enggak etis untuk menyebutkan siapa dua pesohor atau dua konglomerat yang ada di Indonesia ini yang pernah mengunjungi Gunung Kawi. Takut salah juga, benar apa tidak kan? Kita belum terbukti benar juga kan tetapi informasinya memang seperti itu jadi ketika mereka itu benar-benar terpuruk terus entah bagaimana ya, saya juga nggak tahu dia dapat informasi dari mana akhirnya berkunjunglah ke Gunung Kawi yaitu melakukan sesuatu hal sesugihan atau mungkin minta-minta kayak tadi aja ya di fakta nomor pertama, mungkin dia memungut daun kali atau buahnya si pohon dewan daru itu kan, akhirnya itu membekirnya menjadi kaya raya bahkan menjadi konglomerat di Indonesia. Ya nggak tahu juga guys benar apa enggaknya, informasinya sih begitu. Oke, percaya atau enggak kembalikan lagi kepada kalian. Lanjut, di fakta nomor 3 Rumah Padepokan Yang Sujo Apa hubungannya rumah Padepokan Yang Sujo ini dengan Gunung Kawi? Jadi gini, Padepokan ini pertama kali didirikan di Blitar di Jawa Timur Rumah Padepokan ini dikabarkan memiliki koneksi dengan pesugihan Gunung Kawi guys Rumah Padepokan ini diberikan kepada pengikut terdekatnya Yang Sujo Yang bernama Kimaridun Oke okay? Terdapat berbagai peninggalan yang dikeramatkan milik Yang suju antara lain Ada bantal, ada guling, ya pokoknya yang berbahan, apa, yang berbahan dari batang pohon kelapa lah pokoknya Serta tombak pusaka semasa perang di Punogoro Wow, semasa perang di Punogoro, berarti gila bener-bener zaman dodol banget guys zamannya Pangeran di Punogoro, ya kalian bisa tahu sendirilah lah tahun berapa Lama banget men oke okay, oke, okay, kalau emang kalian sudah memahaminya kita langsung lanjut aja di fakta nomor 4, itu tentang jumat legi dan 12 suruh, apa maksudnya jadi gini guys, banyak sekali aktivitas ritual dilakukan saat jumat legi karena hari itu dikenal sebagai hari pemakaman Eyang Sugo Atau yang bisa dikatakan juga sebagai Kiai Zakaria II Dan sedangkan tanggal 12 bulan Suro adalah hari diperingati wafatnya Eyang Sujo Yang bisa juga disebut sebagai Raden Mas Iman Suyono Menurut ceritanya, ketika melakukan ritual di dalam bangunan makam Tidak diperbolehkan adanya pemikiran yang negatif dan disarankan sebelum memulai agar membersihkan dulu badannya dengan mandi keramas terlebih dahulu guys. Jadi alangkah baiknya juga kalau memang teman-teman punya air 7, 7 apa 8 apa 9 kembang ya. Yang kan ada tuh 7 kembang, 7 warna, 7 kembang. Eh gimana sih? Ya pokoknya begitu ya. Agar lebih bersih. Jadi bener-bener uh, biar badannya itu jadi bersih semua lah. Jadi bersih lahir batin gitu kan. Ini tuh akan lebih mantep kali ya. Oke lanjut lagi di Fakta Nomar. 5. Guci kuno. Apa guci kuno nih? Apa hubungannya guci kuno dengan Gunung Kawi? Waduh, ada-ada aja. Oke, gini jadi ceritanya, Guys. Terdapat dua buah guci kuno yang merupakan peninggalan dari Eyang Jugo. Pada zaman dahulu, guci-guci ini digunakan sebagai penyimpanan air suci untuk pengobatan masyarakat yang sering menyebutnya dengan nama Janjam. Guci kuno ini kini diletakkan di samping kiri pesarean atau bisa dikatakan juga sebagai makam. Sering dipercaya bahwa dengan meminum air dari guci ini akan membuat orang menjadi awet muda, guys. Wow. Dia ada nih dalam bentuk guci kuno ya? Di dalam guci kuno tuh ada airnya. Ada air yang tertampung di dalam guci itu dan kalau kalian meminum, awet muda. Jadi untuk yang perempuan makin cantik, untuk yang laki-laki makin tampan, rupawan. Wah, keren keren keren. keren. Di pengen nyobain ya. <laughs> Oke, okay, langsung next. Di fakta nomor 6. Petilasan Prabu Sri Kameswara Jadi gini guys Terdapat di ketinggian 700 meter Dan sekitar setengah jam Dari makamnya Yang sugo dan Jugo ya, Terdapat sebuah keraton Yang pernah menjadi pertapaan Milik Prabu Kameswara Dia merupakan pangeran dari kerajaan Kediri yang beragama Hindu guys Dulu dikabarkan bahwa setelah Sang Prabu selesai bertapa di tempat itu Beliau berhasil menyelesaikan Kekacauan politik di kerajaannya Kini petilasan tersebut telah digunakan sebagai tempat pemujaan dan praktik daripada pesugihan oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. jadi tempat itu digunakan sampai dengan saat ini untuk hal-hal pesugihan hmm. Begitulah guys, jadi kembali lagi ya Saya disini ingin membawa aja kepada teman-teman semua Kembali lagi ke keyakinan atau kepercayaan kalian semua Tentang pesugihan ini Kalian mau ngikutin pesugihan atau enggak Tapi kalau saya pribadi ya adalah Seperti yang saya sampaikan tadi Yang utama itu adalah berserahlah kita Memohonlah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa Itu aja sih Selebihnya saya kembalikan kepada kalian Bagaimana risiko-risikonya Oke, lanjut di fakta nomor 7 Persembahan tumbal di Gunung Kawi Nah ini ngomongin masalah tumbal nih pada akhirnya nih Tahu dong tumbal itu artinya apa? Tumbal itu korban guys Jadi gini ceritanya Setelah melewati satu tahun Pemilik pesugian biasanya akan mulai mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas ekonominya Dalam kehidupan pribadinya ya Ketika waktu itu terjadi, ia mulai harus menyerahkan tumbal yang berupa seorang manusia yang memiliki hubungan darah dengannya Untuk dijadikan sebagai salah satu pesuruh kerajaan gaib di Gunung Kawi Gila, serem banget guys Kalian paham gak maksudnya? Korban itu maksudnya adalah saudara-saudara terdekat kita itu dijadikan tumbal guys Dimana nantinya arwah mereka mungkin ya dijadikan pesuruh di Gunung Kawi Tuh, seperti yang saya bilang tadi, kalian mau tuh resikonya kayak gitu Kalau kalian mau mengikuti ritual pesugihan guys Bakal ada tumbal guys Yang menjadi tumbal atau korban itu sudah terdekat kalian Gila, nggak bisa ngebayang, jangan sampai jiktik, amit-amit <tuh> Jadi, seseorang yang ditunjuk untuk menjadi tumbal tersebut Biasanya mati tanpa diduga-duga secara tiba-tiba nih guys Selain itu ya, setiap kali diberikan tumbal Kekayaan pemilik tumbal biasanya akan meningkat secara drastis tuh Kalian oke, okay. kalian bisa jadi kaya Kalian bisa jadi ganteng Kalian bisa jadi cantik Dan kayak rayanya luar biasa men Bener-bener jadi Wah kaya banget Tapi kalian kehilangan Sanak saudara kalian terdekat Yang bener-bener kalian cintai Dan dia juga mencintai kalian gitu Mau nggak kayak gitu risikonya? Astaga Kalau saya pribadi Saya nggak mau Saya lebih baik berserah kepada Tuhan Apapun itu Karena saya yakin Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kebahagiaan Seluruhnya tanpa harus Ada tumbal dan korban Karena Tuhan adalah Maha pencipta dan maha segalanya Maha tahu dan maha penyayang Maha pengasih dan maha segalanya Galanya pokoknya itu sih kalau dari saya saya kembalikan lagi buat teman-teman nih kalau tentang masalah pesugihan ya kalian mau mencoba kalian terima sendiri resikonya seperti apa oke okay? jadi sementara itu saja guys bisa saya sampaikan kepada kalian terkait dengan misteri atau mistisnya nungkawi ini yang dimana erat kaitannya dengan pesugihan guys. Oke, jadi sementara itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian Akhir kata, saya tutup, selalu stand by di Mengedit channel Karena Mengedit channel selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dan positif tentu untuk kalian Terkait dengan dunia horor, dunia mistis Enggak pernah lupa, saya selalu sampaikan, selalu dukung channel saya guys Supaya saya bisa terus berkarya dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kalian ya Dengan cara memberikan like, comment, share, dan subscribe Bye